Tung bangun Tung udah siang Tung Tung Setan -se anak tuyul Dewet dibilang setan <tuk> Karena aku belum beli Hezar eh, lagi Aku pada jelaku <tuk> Jelas aja nya Pan anaknya wadon semua Ayo doang yang lagi Jidih <tuk> Kembalan beri kopi <tuk> biar menggeras juga angkanya ada lebih nih, uran beranan nih Rp 52.000 oh nih gue lebihin nih gue lebihin boceng nih buat lebat ngopi beneran bener, udah bawa sana buat makan bakso goca please makasih Bang Jami iya, ya kasih makan besar Cuk deh anak gua, wah gini masih molor, bagaimana mau jadi bos lu? Tom bangun Tom udah siang Tom, Se Setan dasar anak truhol. dibilang di bilang setan. Eh, maafnya, ayo kagak tahu. Ayu kira setannya? Lu emangnya kenapa? Kok kayak orang ketakutan begitu? Iya nyak. Jadi semalam pas lagi ngeronda, ayo digangguin setan. Lah, lu bukan yang ngeronda bertiga. Justru entunya emang dasar teman sialan ayu ditinggal dewekan. Lah, kok bisa begitu toh? kayaknya sih ngeliat setan, makanya pada kabur. Hah? Nge-setan? Iya nyak, setan. setan. Hmm. Yang bener lah. Emang masih ada itu setan? Nyakira, cuman cerita doang kali. Yang benarnya, kilo kayak goro dia ya datang. Gua mau anak, Gorohnya aja gua percaya. Apalagi benarnya, buset Kok begitunya? Re, semalam romanya lo kuliatin? RT sama RT. gak ada urusan. Oh, tuh. Semalam RT nyuruh gua minta sumbangan uang kebersihan biasa. Oh, uang kebersihan. Terus siapa aja tuh yang disuruh? Lah, kita mu siapa lagi? Kan kita doang yang berdua yang pake. Lah iya ya. Cuma doang emang yang berdua ini yang kepake. Lah emang begitu. Yang lain para pada tahu. Tahu oh, udah. Lantas gimana? Udah siap belum nagih uang kebersihan? udah siap please nih gue udah sediain yuk kita Ayo dah, terus nyak untuk ngapain kan mm, lu yang pada ketemu setan daripada lu deprok baik lebih baik lu nyuci dah Nyuci apa Nyak? Nyuci baju? iyalah masa nyuci genteng? Ayyepan cuma nanya doang nya. Oh iya Tong, emang lu gak mau cari kerja? Jangan wadon, wadon mulu lu pikirin Iya Nyak, wadonnya aja yang ganteng sama Ayy <tuk> <tuk> <tuk> Iya juga ya, lu kan anak punya yang paling ganteng Di antara anak punya yang lain Jelas aja Nyak anaknya wadon semua ayo doang yang lagi disana cuci baju mudah-mudahan baik yang ngasih uang kebersihan ya please ya rek tuan yang langkah please kalau kagak pada bayar kita mau makan pakai apa iya juga ya karena aku belum beli kaya saru lagi kaya aku pada jelaku <tuh> Nah, cuci ya, please. gue juga belum pergi bangku cinjot. Buset dah. Kursi goyang kali. Nah, iya itu maksudnya. Yaudah, ya jalan lagi. Ayo. Nih. Rumah gedong nih. Yang salah ngasih sumbang, suka ngasih BTD. Widih, lumayan buat beli kopi. Nah, ya. Jangan ya, hmm. biar megah juga namanya. Ya, ada lebih. Selamat Waalaikumsalam. Siapa ya? Eh, ada apa ini berdua? Umpan banget. Eh, biasa. Iuran bulanan. Puisihan. Ya paham lah. Ayo masuk dulu lah. di gua aja. Oh iya, udah tunggu bentar ya banyak perasaan gue enak, banyak lebihnya. nih juran bulanan nih empat dua oh. nih gue lebih nih, gue lebih boceng nih buat lebih pada ngopi. iya. Hmm. hey, juran bulanan ya? iya menjami. mari, mari, mari. Dia lebih berapa kan, loh? Aku aja? Kucing ti Tiba kucing aja sombong banget Nih, lebihnya ambil banget loh. Beneran Bang Jami Bener? Udah, bawa sana, buat makan bakso Gojek, please Makasih, menggembing Jami ya, masyarakat ya. ah. besar Makan besar please, please. makan bakmi, makan makan bakmi, makan bakmi, makan kita bakal masuk yuk Bang, kita jalan ya, ya Rek, mana si Boncar gimana kabarnya ya? Iya, Kelis, gimana ya? Udah semalam kita tinggal kabur lagi Kira-kira dia masih hidup kagak ya? Head dah ya, jangan ngomong begitu, please. Palingan lu kalau bodar, ngumpulinnya cuma setengah meter eh, Rek, nyek ada Boncar namanya no? Sampai itu, tadi tanyain kabar ya Siap Kelis, ayo dah Eh, kita kagetin aja dulu Siap Kelis Kita bikin sawan dia Ayo Setan oh, Emang apa sih lu? Kira ketakutan aja Gua kira udah mudah kali lu Cel, dimakan setan Emang kurang asem lu pade Gua ditinggal lewekan begitu Maaf Cel Tan, kata lu, takut sama setan Cel, gua kira mau berani Taunya nggapleng juga lu Yaudah, ntar malam kita ngerondel lagi dah Oke, okay, siapa takut Yaudah, gua keliling lagi ya kekain obat tidur tuh Bopi biar gue nggak ditinggalin biar gua nggak ditinggalin lagi Oh. si Bocel udah nongol ya di pos. Tahu oh, ini. Dia udah belum apa? Belum ngecek ke rumahnya mah. Tahu sejanjanya sih di pos. Eh, Bocel oh, udah nongol malah di pos. Mantap nih. Eh. Tak amuk kecil. Lah iya itu. Mana ada di sini kopi lagi? Udah sini kongkol dulu. Mantap banget ini, kopi. Oh, temen -temen banget ada kopi di sini. Ada eh, apa ini? Yaudah, Yaudah. Itu. Yaudah. Nah, ada itu. Nah, iya. gitu. Lah, ada gojes situ Lah iya, Klis. Sini dulu, Jas, yes, kopi Iya tenang disini lo, tapi ada. Iya ada kalau dipaksa mah. Ini tuh serpot. cuman dari mana Jos? Menipir aja dewekan mau ke rumah janda. Tadi ada tulisannya. Awas ada anjing galak ya gue putar balik ke sini. Belum wow. ada kembang tujuh. Palu berarti bang. Aduh, pala gue bu yang amat ini ya ya biasa lah ya. emang apa lagi meriang kali kagak tahu dan tiba-tiba pak labur waduh kurang tidur kali atau kurang makan buru baru makan ini ada gua baru ketemu kopi Hah. udah gua balik duluan dah ya Hah? guru buru amat sih udah. ya gua juga kagak enak ini kalau gua aja ini mumpen udah tidak? Ya. Bis. Bocah mau pergi kali ya seloyongan gitu. Oh iya, gua ada saran nih biar kagak ada yang kabur. Apa tuh, Cer? Iya, apa, Cer? Gimana kalau kita masing-masing diikat pakai tali biar kagak ada yang kabur jadi terus siapa takut cocok akur kuyup oh, dulu jadi terus hmm. mampus lo berdua gimana? udah siap belum jadi terus gak apa? nih udah bawa talinya dulu duluan dah dikira ih eh, siang rembes hmm. Kamu tadi ya, dek. Iya ini Sama gue juga. Ada... Hmm. Oh. Betul -betul gue sudah aksi. Hmm. -lengkap. gua ini, yang Iya, iya, pindahin ya. Ini ya. Ya. Lagi, ngeronda. Lagi ngeronda nih? Bukankah udah Kagak lah, gua belum ngantuk. Lala siapa ya? Perasaan hari sama Muklis udah tidur. Hmm. Setan! <tell>